Kalau bisa sih ya, mudah-mudahan kita jodoh ya. Tidak <laughs> ya, bercanda-bercanda. mudah kita jodoh ya. Amin. Amin dulu ya. Karena penting kan usaha dulu ya. Benar gak benar nggak sih? Dia tuh cantik gayanya tuh. Aku suka gitu. Lihat gaya dia tuh aku suka. Hi guys, welcome back to Ramo Popsi. Oke okay guys, nah di video kali ini kita ke, bakalan nge-reaction Salah satu video cewek cantik, cewek mungil cantik dari Padang nih guys ya. Nama akunnya adalah e, Zilufiza Wulandari dan aku nggak tahu nih Padangnya dia di mana, aku nggak tahu ya. E, dia tuh kelihatan dari video e, dia tuh pendek ya, kelihatan pendek gitu, tapi cantik guys, manis lah ya. Dan apa? Dia juga pinter joget guys ya. Pinter joget, di video-video yang lain tuh dia pinter joget, pinter goyang ya Dan sebelum kita lanjut ke reaction videonya Seperti biasa, aku mau teman-teman subscribe dulu channel Youtube Rama Papsi Atau teman-teman juga bisa follow Fanspage Facebook Rama Papsi Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Rama Papsi Oke, sekarang kita lanjut aja kali ya Aku udah gak sabar dia, dia tuh goyang Karena gayanya tuh asik banget nih guys Nanti kita reaction ya Lihat aja sendiri nanti ya Dan teman-teman bisa komen, oke Yuk kita langsung aja Pertemuan videonya, let's go. Uh, kalau bisa sih ya, mudah-mudahan kita jodoh ya. Tidak <laughs> bercanda-bercanda, mudah-mudahan kita jodoh ya, amin, amin dulu ya. Karena penting kan usaha dulu ya, nggak benar gak sih? Dia tuh cantik gayanya tuh, aku suka gitu. Lihat gaya dia tuh aku suka. asik ya lihat dia joget asik ya kayaknya tuh eh, natural banget gitu nggak dibikin-bikin nggak dibuat-buat gitu ya eh eh eh eh, eh kenapa ini Bang sayang berkumis hitam dia itu ya bang mana? Jadi nah, ya jodoh, gak aku kumis abang hitam dia ah sedih susah. Hmm. Pak dia kan ya nah, jodoh agak. Uh.